semua masih belum bisa berimu kenyataan ini Batin tak pukul dengar kabar mama su tiada Semasih di tanah rantau, hati gelis semua pulang Cosa kita tiin seti bisa lihat mama untuk yang ter Semasa di tanah rantai hati kemisah mau pulang Susah kita